Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kabar bahagia pun selalu kita dapatkan ya dari idola kesayangan kita Asupan vitamin selalu kita dapatkan langsung dari idola kesayangan Kali ini di postingan Bunda Lesti satu jam yang lalu BBL lagi tentunya bareng dengan Kak Mersis Kak Masya Allah luar biasa ya Bang L Banyak yang sayang, banyak yang tentunya menyayangi dengan sepenuh hati pastinya Masya Allah di Bali, persahabatnya BBL, ada mamahnya Masya Allah, luar biasa Hanya doa terbaik, selalu kita berikan Selalu kita panjatkan untuk Leslor family Kemudian juga persahabatnya kita lihat nih Ingat dengan momen di tahun lalu Persahabatnya tahun 2021 di vlognya Kobas Rizky Bilar, persahabatnya ingin tentunya mempunyai villa Apalagi Bunda Lesti pernah juga menyampaikan bahwa memang kita harus punya villa itu di Bali. Wow, ternyata omongan Leslar memang luar biasa banget ya. Akhirnya tercapai juga keinginannya, Bunda Leslie kejora. Di postingannya, ke dua jam yang lalu, persembahan Batia menyampaikan bahwa ada yang lagi bahagia hari ini karena sudah membeli villa baru, villa mewah dari Rizky Bilar dipersembahkan untuk sang istri dan anaknya Luar biasa, Masya Allah Ini kebahagiaan yang sangat membuat kita bangga Alhamdulillah, satu persatu bersahabat yang Keinginan, impian dari idola kesayangan terwujud Luar biasa Kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan oleh Bu Fir Masya Allah, Alhamdulillah Rizky Bilar Lesti Kejora satu persatu impian kalian Allah wujudkan Semoga berkah dan lancar terus ya rezeki kalian Amin Sehat terus, leslar family Amin Masya Allah ya doa baik Semakin banyak diberikan dari orang-orang yang tulus Mencintai idola kita Mudah-mudahan persahabat ya Berkah selalu rezekinya Dan semoga rezeki idola kita juga bisa nular ke kita semuanya Amin Ucapan memang adalah sebuah doa Satu persatu impian dari Lesti dan bila terwujud berkah selalu ya untuk Leslar dan kita semuanya Kemudian juga persahabat kita lihat di ugan Bufir Setengah jam yang lalu persahabat dia Menguangga sebuah pertanyaan dari salah satu fans Masya Allah Bufir kira-kira Leslar umroh tahun ini apa tahun depan? Penasaran, kasih clue dong katanya tuh ya Banyak juga yang penasaran nih dengan keberangkatan umrohnya Leslar Kita lihat jawaban dari Bufir Insya Allah, tahun ini ya, doain biar diberi kelancaran semuanya sehat Amin, tuh dapat clue dari Bu Fir Bahwasannya Leslar akan berangkat umroh tepat di tahun ini Doakan juga persahabatnya untuk Leslar, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Kemudian juga kita lihat persahabat pertanyaan selanjutnya Bu Fir gak mau spill kejutannya Wow, jawaban Bu Fir Kejutannya sudah spill sama pop dance katanya itu Masya Allah Apapun kejutannya selalu berdoa mudah-mudahan lancar sukses dan selalu diberikan kemudahan Kemudian juga persahabat kita lihat di unggahan MRB Clothing Live Kali ini persahabat ya kejutan dan surprise pun disuguhkan oleh bisnis Rizky Bilar Kita lihat kalimat yang ditulis Jangan lupa nabung ya kalian Biar bisa borong third oversize kami nanti Wow Untuk warga Konoha Nabung dari sekarang juga Biar bisa beli third oversize Dari MRB Clothing Line persahabat ya. Tetap semangat Tetap support, tetap dukung Untuk bisnis-bisnisnya Idola kesayangan kita Sama-sama persahabat yang nabung dari sekarang Untuk membeli dan memborong pastinya MRB clothing lines Ini keren banget persahabat ya Biar kita semuanya sama nih Untuk memakai baju Dari usaha miliknya Rizky Miller. Kemudian juga persahabat Disimak juga Ada video ucapan terima kasih Dari Sasa nih persahabat ya Masya Allah Ini ucapan terima kasih untuk Rizky Miller Yang sudah order Atau membeli jamunya nih Persahabat ya Masya Allah Mudah-mudahan lancar dan sukses terus untuk sahabat bersahabat yang sedang membuka usaha jamu dengan karifi Masya Allah. Doakan juga bersahabat ya untuk kita semuanya, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Kita masih menunggu cidukan dan kabar baik berikutnya, jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik dan kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar, tentunya. Ini dulu informasi di malam ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.